Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman di channel baru saya Anak Embong hmm. Untuk sementara channel saya Warna Grafika Studio uh, Masih belum dapat saya kembalikan uh, Terkait terkena hack uh, Beberapa waktu yang lalu Namun saya masih tetap berupaya untuk mendapatkannya kembali uh, <tuh> Nah, jadi sekarang saya Bikin videonya di channel ini, ya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan tentunya eh, bertambah banyak rezekinya, ya. Teman-teman, juga buat teman-teman semua yang sedang dalam menghadapi masalah, segera diberikan penyelesaian atas segala masalahnya dengan penyelesaian yang terbaik oke okay, tanpa berpanjang lebar untuk uh, video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya uh, mengatasi invalid traffic ya pada channel teman-teman uh, yang membuat teman-teman kehilangan penghasilan ya uh, jadi Uh, apa ya Dolarnya itu Nol terus ya Padahal viewnya lumayan banyak Misalnya begitu ya teman-teman Nah uh, Penyebabnya dari invalid traffic ini Ada banyak macam-macam sih ya teman-teman Gak cuma karena Teman-teman menggunakan VPN ataupun uh, Proxy ataupun Nonton sendiri ya Tapi Eh uh, Invalid traffic ini e, bisa jadi karena juga banyaknya penonton teman-teman ya e, yang tanpa teman-teman suruh pun gitu ya nontonnya itu nggak nggak ini ya nggak bagus ya berapa detik misalnya udah udah lari gitu ya hit and run aja dan bahkan di di grup di grup Twitter ya. Di, di grup Twitter itu eh, Sudah Banyak juga kawan-kawan konten -kawan kreator Yang mencurigai Bahwasannya eh, Youtube ini Memberikan keputusan Invalid traffic itu Karena tidak ingin membayar ya Atau karena ingin memotong penghasilan Daripada kreator Silahkan Teman-teman eh, coba Lihat ya di di Twitter ya Itu udah rame tuh kawan-kawan konten -kawan kreator yang eh, Menduga-duga bahwasannya Invalid traffic ini karena sering Tidak tidak ada keterangan yang jelas dari Youtube Itu eh, Sehingga Membuat Penghasilan dari konten kreator itu menjadi anjlok Ya teman-teman ya Jadi Ya sekarang nih susahnya kita nggak bisa menentukan nih Apa penyebabnya ya tapi di sini akan saya kasih solusinya, uh, supaya channel teman-teman yang terkena invalid traffic kemudian uh, bisa menghasilkan kembali, ya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum uh, subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan uh, tentunya nantinya saya harapkan. Uh, Komentar dari teman-teman serta saran-saran yang membangun ya. Silahkan tinggalkan komentar buat teman-teman yang mau berteman dengan channel saya, anak Embong. Dan insya Allah nanti saya akan kembali berkunjung ke teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel anak Embong. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baiklah, teman-teman di uh, di sini kita langsung ke layar monitornya ya. Saya langsung aja nih ke channelnya, ya teman-teman. Di sini ada channel yang kebetulan sedang terkena invalid traffic, ya. Dan ini memang channel ini bolak-balik, nih, teman-teman. Ya, bolak-balik kena invalid traffic gitu. Keterangannya, iklan di satu atau beberapa video Anda telah dibatasi karena traffic tidak valid. Kalau bahasa Inggrisnya yang valid traffic ya. Oke. Okay. Nah. Di sini tandanya apa sih? Nah, kita lihat di pendapatan ya. Nah, di sini ya mulai tanggal 15 ini sudah anjlok nih teman-teman Ya. Nah, ini penghasilannya kayak kayak begini aja. Ya. Ini teman-teman. Nah, setelah mendapatkan ini ya langsung anjlok. Nah, dulu juga ini pernah nih. Invalid traffic di sini nih, ya. Oke, dari tanggal 26, 27, 28, 29. Nah, lama juga nih ya. Nah, terus, ee, sembuh lagi di sini ya. Lalu anjlok lagi ya, invalid traffic lagi. Oke, nah, ee, sekarang saya akan tunjukkan <laughs> solusinya buat teman-teman. Dan ini memang sering dipakai di channel ini. Kebetulan ini memang. Uh, channel punya saya juga ya, agak bandel juga sih memang. Uh, jadi saya solusinya sih uh, selalu begini aja ya teman-teman. Kita ke langsung aja kita ke konten untuk memperbaikinya. Nah jadi di sini kita uh, harus membuat pembaruan ya, pembaruan terhadap uh, channel kita ya. Pembaruan maksudnya di monetisasinya dan di ratingnya. Nah. Jadi di sini kita harus menonaktifkan dari monetisasi ini semua, ini harus kita nonaktifkan ya. Semua video ya tanpa terkecuali. Oke, teman-teman. Nah, kalau seandainya videonya sudah banyak tentunya akan kelengar kita menonaktifkannya satu persatu nih, teman-teman. Jadi kita akan menonaktifkannya secara massal ya. Nah, caranya yaitu pada bagian ini, teman-teman ya. Nah, di bagian atas nih, video nih, di centang ayat. Nah, jadi dia akan terseleksi. Ya, terseleksi tuh ya, teman-teman ya. Nah, lalu, eh, lalu teman-teman, Lihat di sini, ya, 30 dipilih, ya. Nah, ya, kalau pilih semua, ya, semua video dipilih, ya. Coba kita periksa, ya. Oh, ya. Nah, ya, gitu ya, teman-teman, ya. Setelah dicentang, lalu... Nah, ini jadi sudah semua video nih, teman-teman, ya, dipilih, ya. Jadi nggak satu-satu lagi ataupun... Per satu halaman ya. Nah ini ya teman-teman ini ya. Lalu setelah itu. Pada bagian edit. Ini ya. Teman-teman klik. Ini edit ya. Ada di sini kita klik saja. Lalu kita klik pada bagian monetisasi. Klik monetisasi. Nah ini kan aktif monetisasinya. Lalu kita nonaktifkan. Oke, okay. lalu setelah itu, ya teman-teman eh, tambahkan opsi edit, ya, lalu rating dari pengguna. Kita klik lagi. Nah ini kan aktif nih teman-teman. Nah, lalu selanjutnya teman-teman silahkan klik lalu nonaktifkan juga pada rating pengguna. Nah. Setelah itu, perbarui video. Lalu, dicentang pada saya memahami dampak tindakan ini. Lalu, perbarui video. Nah, selanjutnya, kita akan menunggu sampai ini selesai di nonaktifkan semua seluruh videonya ya, teman-teman ya. Nah nggak memakan waktu yang lama teman-teman jadi uh, semuanya sudah dinonaktifkan jadi ini teman-teman uh, harap bersabar untuk kembalinya penghasilan teman-teman uh, kemungkinan teman-teman harus menunggu tiga hari bahkan lebih ya uh, ini teman-teman biarkan saja kalau pengalaman saya sih satu hari atau dua hari belum belum selesai Uh, tiga hari juga kadang-kadang belum Tapi pernah juga tiga hari sudah sudah mulai ada uh, Penghasilannya ya Di sininya sudah mulai Sudah mulai naik lagi ya Untuk penghasilannya Nah jadi teman-teman uh, Setelah menunggu uh, Tiga hari nantinya Teman-teman boleh uh, Apa coba buka satu persatu ya Teman-teman jadi, biar teman-teman nggak -teman capek, nanti teman-teman bukanya satu persatu. Dan di sini diharapkan teman-teman eh, bisa membuat rating yang baru ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan video eh, yang teman-teman upload ya, setelah semuanya di off ini? Jadi, untuk video-video uh, yang baru, teman-teman nggak -teman perlu nonaktifkan, biarkan saja aktif ya. Untuk video-video baru setelah ini ya. Jadi untuk selanjutnya, jika teman-teman masih tetap upload, gitu. Ini biarkan saja aktif ya. Nah, bagaimana sebaiknya? Apakah setelah dinonaktifkan seperti ini uh, terus upload video atau stop dulu upload video? Saran saya teman-teman uh, harus tetap rajin upload untuk menunjukkan bahwa teman-teman memang konten kreator yang rajin ya nah jadi saya ini kan belum 3 hari ini baru tadi nih jadi saya akan mencontohkan uh, untuk mengaktifkannya kembali ya nah berbeda dengan saat kita menonaktifkannya tadi kita bisa secara massal uh, untuk mengaktifkannya kembali ini teman-teman eh, itu harus satu persatu ya kalau enggak dia nggak ngefek nanti teman-teman ya jadi ini misalnya non aktif ya di bagian monetisasinya nih non aktif kan kita klik jadi aktif nih simpan nah gitu ya teman-teman ya nah ini juga diaktifkan simpan Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cari tahu ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah beberapa ya, saya contohkan saya aktifkan dan eh nanti pun akan saya nonaktifkan kembali. Ini saya hanya mencontohkan ke teman-teman. Mungkin harus menunggu 3 hari bahkan lebih ya. Jika jika setelah 3 hari Teman-teman aktifkan ini Dan di analitiknya ini Masih belum naik penghasilannya Masih rata terus begini Ya teman-teman kembali di sini di non lagi Ya Nah gitu ya teman-teman ya Lalu teman-teman harus menunggu lagi gitu Jangan teman-teman aktifkan secara massal ya Nanti teman-teman capek sendiri Teman-teman, nggak -teman, usah khawatir dan nggak usah galau ya. Selagi tanda dolarnya masih ada, berarti itu tidak akan didismonetisasi. Namun, teman-teman harus segera uh, melakukan apa yang saya contohkan tadi ya, teman-teman. Jadi, ini kita biarkan saja dulu ya. Nah, nanti 3 hari baru saya akan buka kembali. Nah, nah. Begitu ya teman-teman, semoga ini bisa uh, teman-teman praktekkan dan semoga penjelasan saya cukup jelas. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan saja di komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab, mungkin uh, dengan video selanjutnya ya. Video selanjutnya mungkin nanti uh, saya akan tunjukkan uh, pada hari berikutnya di saat ini sudah Uh, sudah ini ya, sudah kembali menanjak penghasilannya Oke demikian saja dari Anak Embong Akhirnya saya pamit undur diri Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali